Sebelumnya saya membuat reaction atas official musik video Noah, Kala Cinta Menggoda" dengan memasang thumbnail tebak ini siapa. Dan saya mendapat banyak sekali feedback dari sahabat Noah yang menebak siapa model dalam video klip tersebut. Ada Bang John Anna berkali-kali diputar, dan perhatiin cuman wajah. Lu namanya NP Vita Pierce makin menggelegar dan menyentuh hati suara Bang Boril ada juga Bang Rifki Agri 1999 yang menebak Widika Sidmor modelnya lalu ada juga nama saya yang menebak Sarah, Luna, Pevi mirip sih lalu ada Bang Refliono yang juga menebak maksud om oh, modelnya mirip Luna Maya gitu Kemudian ada juga yang lainnya. Saya coba cek ke bawah. Tapi rata-rata memang menjawab uh, Sidik uh, more seperti Bang Trisna Abdul juga. Ada juga yang memang meyakini seperti Mbak Ria, Arianti ini mirip Luna Maya. <laughs> Kemudian ada yang berbeda. Wait wait wait wait wait. Ada juga yang E, menebak mirip e, pepita Pierce ada juga yang menebak itu Lani <laughs> emang mirip lu namanya N. Pevita <laughs> tapi paling banyak jawaban adalah e, Widika Sidmore dan hari ini saya juga membuka di beberapa media ini ada occasion yang Menulis headline berkenalan dengan BdK model cantik yang ada di laptop Ariel Noah Kemudian ada Tribun Makassar.tribunnews.com Yang menulis di headlinenya Biodata dan foto-foto Bidika Sidmore model bersama Ariel Noah Dalam video klip Kala Cinta Menggoda Dan sepertinya benar tebakan dari mayoritas teman-teman sahabat Noah Model dalam video klip ini adalah Widika Sidmore. Sukses selalu untuk Bang Aril Noah, karir musik dan Youtubenya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.